selalu ada di setiap waktuku demani di saat ku Seandainya Waktu kan cepat berputar, Mungkin kita Kan cepat sama jadi kisah cinta Temu. seandainya hari kan cepat Yeah uh -huh.